Sekan, nih, nih, nih. sekarang nih di masyarakat ada nih orang kalau dibilangin ngomongnya begini biarin aja yang mabuk gue yang judi gue pakai duit duit gue gue main di rumah gue urusan apa sama orang yang zina gue yang bayar pelacur gue mau enak mau penyakit urusan gue lu ngapa jadi repot ada tuh orang kalau dibilangin nyautnya begitu ada nggak? Mana? saya kasih contoh lagi yang enak ini tengah hari panas begini makan jambu air enak gak? nah naik ke pohon jambu sampai sama tengah pohon semut api gigit. gatel panas kita tengok gile banyak juga lagi semutnya nih turun kita ke bawah pulang ke rumah ngapain? ngambil obor sundut obor, obor menyala balik lagi pohon jambu sepohonan tuh semut kita bakar nyang gigit atu. nyang gigit tuh semut-semut lain kalau bisa protes ngomong tuh nyang gigit lu temen gua gua gak ngikut gua tapi kita gak peduli mau gigit apa gak asal semut bakar gara-gara atung gigit sepohonan dibakar tuh semut masyarakat begitu pak yang judi elu yang zina elu yang mabuk elu tapi judi zina mabuk maksiat Mas kalau ini negeri banyak maksiatnya Allah marah kalau Allah marah turun gempa kalau turun gempa yang mampus bukan elu doang moyong, bareng rame-rame iya -rame. yeah. iya yeah kalau gempaknya milik ya, kiai, mohon minggir ya mau gempak nih aduh sopan benar itu gempak itu perlunya amar ma'ruf nahi munkar karena bencana kalau datang tidak hanya menimpa orang yang zalim, yang baik-baik akan kena juga jatahnya